Dan di ayat ini, Allah menceritakan di sorga itu bukan hanya suasana yang didapat, tapi pasangan kata Allah di dalamnya ada pasangan yang kosirat utorfi kosirat itu bidadari-bidadari yang membatasi torfi pandangan torfi pandangan jadi, bidadari-bidadari itu mereka membatasi pandangan mereka. lam tumithun dan mereka tidak disentuh. Bidadari-bidadari itu pasangan yang Allah siapkan bagi siapa saja yang masuk surga. Beliau profesor, Dr. Buya Hamka. Beliau sampaikan, "Apa maksud kosirotu terfi itu ya? Itu maksudnya adalah mereka ini tidak genit dan tidak..." tidak liar pandangannya laki-laki perempuan akan menjadi pasangan bagi pasangannya di surga Anda akan menjadi pasangan di surga nanti kalau anda satu tidak genit dua tidak liar pandangannya Anda paham tidak liar pandangannya tidak ngobrol pandangan offline maupun online para ulama menafsirkan maksud dari ayat apa? Maksud dari penafsiran ini maksudnya apa? Min husnihim. Yang dimaksud dari qasiratut torfi berasal dari pandangan tadi yang membatasi pandangan. Itu mewakili banyak sifat terpuji dari pasangan surga. Apa itu satu? Min husnihim dari baiknya akhlak mereka. Karena mereka berasal dari menjaga pandangan. Okay? berasal dari menjaga pandangan. Dia batasi pandangannya, oke. Okay? Tidak genit dia, tidak liar pandangannya. Maka dari ini dapatlah dia karakter. Apa karakternya? Akhlaknya baik. Penampilan dan dijaga dan dia hanya melihat pasangannya yang paling menarik. Sempurna cintanya kepada pasangannya. Gitu ya. Sempurna Kemudian dia jaga dirinya. Dia jaga dirinya. Menjaga diri dia. Dia jaga dirinya dari hal-hal yang akan merusak. Lam yatamithunna insun qablahum Terakhir fokus dia memberikan kebahagiaan. Ketika sifat-sifat ini tidak dimiliki, berarti dia bukan karakter pasangan surga. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Aisyarul Tafasir inilah modal wanita dunia untuk menjadi mulia ketika modal ini hilang laki-laki paling mulia pun akan meninggalkannya ini sampaikan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam